Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sumber segala kerahiman, aku memuji kebesaranMu, menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganMu sepanjang malam tadi. Aku bersyukur atas hari baru yang boleh membawa kesegaran bagi aku dan keluargaku. Puji syukur karena telah membangkitkan semangat baru lagi hidupku. Berilah aku kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih untuk sepanjang hari ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, bimbinglah setiap aktivitas yang boleh aku lakukan sepanjang hari ini. Arahkan pikiran dan budiku, jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam. Jauhkan aku dari segala tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah lidah dan bibirku tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, menusuk rasa, tidak benar, atau kata yang menghina. Tuntunlah setiap tingkah laku dan perbuatanku. Agar hari ini, aku mampu bekerja sebaik-baiknya. Allah Bapa, ajarkan aku untuk selalu tahu berterima kasih, selalu ramah dan penuh kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini aku sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.